Sambil menganggukkan kepalanya, mengatakan, "Inna tuyur ala ashka taqa Inna tuyur ala ashka taqa Diulangi dua kali, sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Diulangi dua kali oleh Yesus, Tuhan Subhanallah Kenyataan realita mengabarkan kepada kita." bahwa memang benar orang akan berkumpul dengan yang setipe dengannya ucapan ini sebenarnya bermula dari atau uh, sesuai dengan hadis rasul saw al-arwah junudun mujnada bahwa jiwa jiwa itu akan selalu berkumpul berkawan bersatu dengan yang sejenis dengannya yang dikenal sama dengannya mata jiwa-jiwa ini yang saling mengenal sesuai cocok setipe satu karakter dia akan bergabung cocok dan sebaliknya, kalau jiwa ini tidak saling mengenal, nggak pas, nggak connect, ya, nggak cocok gitu. Ya. Ini orang yang suka kalau menyampaikan berita tersebut tenang, tidak terburu-buru, jujur. Dia akan senang dengan orang yang sama juga. Kalau menyampaikan data atau informasi tersebut jujur dan Sebaliknya. Kalau dia seperti itu, datangi dan berkawan dengan orang-orang yang tidak jujur, nggak betah berkawan dengannya, nggak cocok. Begitu juga manhaj, seorang yang manhajnya lurus, benar-benar berjalan di atas al manhaj salafi, senang kepada ulama dengan bentuk-bentuk kesenangan dan kecintaan yang jujur terbukti dalam ucapan dan amalannya. Dia akan senang berkumpul dengan itu. Begitu berbeda, Ruh atau jiwa ini tidak saling mengenal. Ternyata, Orang yang ada di dekatnya itu, manhajnya berbeda. Maka, Akan berpisah. Ini, Sabda Rasulullah S.A.W. Hadis. Nah, dan realita membuktikan itu. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini. Pada waktu itu sebagai amanah. Jawaban masyair. Bahwa mereka tidak mengenal orang ini. Dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan majhul. Dan agar kalian tidak menyambut atau mengundang orang-orang majuhul